Oh kan Satu dua Dan oce terbokong. You got a me You got a friend me Iya, buat sama bro. Apa kabar semuanya? Lo, bro, kali ini bro, coba mau review skin aja dari terbaru, ma bro, dari Asfal, bro. Ya, uh, ini kecil-kecilan banget nih, bro. Ya, Asfal, ya, bro, seperti di LQ kemarin, ya, Mythic, ya, bro. Ya, malum lah, mungkin abis ini menaik, ya, namanya ini Asfal Beijing. operatik Oh, iya. diambil dari nama ibu kotanya Cina mabr. Oke, oke lah let's go. Oce mau tes aja mabr ke training mode ya. Seperti apa sih rasanya nih mabr legendnya? Oke. Okay. Yuk, Bro Lihatlah, ini inspeknya ini agak berbeda nih, mirror mythic sedikit ya. Maksudnya kan kalau skin mythic itu udah pasti berbeda mabr. Pas nah, skin legend, skin epic biasa tuh kalau di inspect biasanya Gak ada beda ya paling cuma kayak nunjukin bentuk senjatanya aja ini bergerak loh ya animasinya ngokang deh, oke mantap sekali Aspal boys Oh ya masih seperti biasa sih Ma ya dari Iron setnya Oke okay. Aspal ini punya Mythic bro. tapi Ocha lebih suka yang biasa sih Kalau oh, dari Iron set ya walaupun yang Mythic tuh kayak pakai Red Dot set tapi menurut Ocha yang kayak gini lebih oke okay, nggak sih? Menurut kalian gimana bro? Soalnya dari pro player juga lebih memilih skin lah yang biasa Padahal sudah ada skin legend ya Ada skin epic ya kan? Ya, maksudnya ada skin mythic Oke okay lah Yuk langsung aja Mabro lah Kita langsung ke Cut. Eh btw mau tes berapa sih? Oke okay, mantep juga ya Sakit memang soalnya Mabro instan kill Let's go, ya Ma Coba di dalam gamenya dapatnya take off search and destroy nih man. Uh, musia keras keras nih kelihatannya ini Ma Bro. Tereng Let's go Bro. Tersikat aja nih. Mana kita? Cuma ke b aja ya. Allah oh, baru main Ma Bu. Gak jelas sekali loh. Wah gila kali ini. Baru juga main Bro come on bro Ini cepet banget satu run Annyi ini kita kebantai cuy Tenang-tenang Kebantai-bantai tenang. <tuk> kalian semua <tuk> sekali bro. Oh, kan? Oh, gua bilang mereka tuh cuma hoki mah bro ya tadi ngenain nol cap shot pula Uh. harus banget tadi, guys. Tuh ada sniper back up Wah, sniper gua mantu juga mampir. Nice. Gila kali. Ayo ya, maju maju maju maju. Lah, saya nggak tahu udah mana. ya Allah di situ lo atas di atas hai, bro hai, kalian gimana hai, hai, hai, Coba merilat nggak, bro? Woi, cewek-cewek sih, bang. Santai, bang. Mana alatnya? Ngerasain, bos. kita di atas launch deh entahlah maubur uh di situ asli sinema ini mengenak gang ganggan sekali sih maubur ya yuk kita bisa karena ya sama-sama jago gitu ya musuhnya Senggol dong ya S fall ya, gila bro Ini bener-bener bukan new no player lawan no player gitu Maburaya bener-bener Mereka juga jago bro Ada ZR juga itu kalian terkenal itu Timid juga lumayan terkenal Nice s bro. Last man it. Wuhui. Jogetin dulu, bro. Jogetin dulu nggak ya? hehehe, idol langsung idol. Dibilang idol langsung ma bro, ya. Sandainya mereka tahu inauca desert ya kan? Naijo ma bro. Uh, gimana ma bro, ya? Hah, uh, ujuk jadi payment hard point lah. Dan sekarang ma bro, uca ketemu petuju RX anjay mantan tim uca ma Yuk pet Patrick. Sepertinya dia lagi latihan ya. Ya kena bro. 2. Wah, jadi bokong. Ya Allah. Satu. 2. Dapat 3. Dan oce terbokong. nice mabro good job. dari nice mabro good job, cepat. Spot, Woo, langsung cepat wuhh langsung rata mabro 3 orang Ya yeah, itu kanan kanan oh good job. jangan lupa setup jangan lupa setup Hard point is ours. So, setup ya, teman-teman. Setup, setup. Oh, good job! Nice, man. Lagi like musisi, ma bro. Sini, ada nih. Nah, mantap sekali. Aku suka ini, ya. Luar bebek, langsung double kill, bro. kita buka deh Hawk X3 gimana nice sir. good job iya iya vital sekali bro yuk gas lagi mana musuhnya wow nice wah sakit banget si choppernya mape ya sayang sekali bro kita keluarin lagi deh nih oh nice sudah selesai loh good job mantap Ya Mabru jadi ini gantus minta tutasnya Mabru ya, kalian silahkan lihat ya Dan ini yang ketutupan OEC laser tactical Mabru Ya, yang ketutupan facecam nih Soalnya facecam ini saya bikin juga aja lah, gak apa-apa Mabru Ya udah Mabru, makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke temen kalian Dan jangan lupa subscribe, serta aktifkan loncengnya Mabru ya Kayaknya gitu aja jangan lupa video kali ini Mabru yang nyap See you Mabru, dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you next